Jika pergerakan XAU US dibergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.766,24 sampai 1.761,29, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga XAU US dikembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.787,29. Sebaliknya waspadai jika harga XAU USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.774,27 maka ada potensi harga akan melanjutkan arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.787,25. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silahkan hubungi 081.